Puluhan ribu gunung besar begitu luas sehingga mereka bahkan melebihi harapan Lindong. Selain itu, bahkan dengan Chen Gui, seseorang yang akrab dengan medan, memimpin jalan, masih dua hari kemudian sebelum mereka akhirnya meninggalkan daerah ini. Berdiri di luar daerah di mana puluhan ribu gunung besar berdiri, Lindong melirik banyak pegunungan yang tak tersentuh yang tampaknya melintasi langit. Kemudian, dia tanpa sadar mendesah pelan. Sebelum dia mengedarkan energi mentalnya dan meninggalkan cap spasial di area ini. Dengan melakukan itu, jika dia ingin kembali ke sini di masa depan, dia bisa menggunakan cap spasial yang dia tinggalkan untuk langsung merobek ruang kosong dan mencapai di sini. Itu akan jauh lebih efisien daripada sebelumnya. Saudara Lindong, kita hanya mencapai tepi wilayah Swan Utara. Markas besar Darkness Palace terletak di Darkness City yang berada di tengah-tengah wilayah Suan Utara. Karena itu, kita perlu beberapa hari untuk mencapai kota itu. Aku ingin tahu apakah kita akan tiba pada waktunya untuk upacara penyembahan. Chen Gui melihat kekejauhan sebelum dia berbicara dengan suara khawatir. Satu hari sudah cukup, Lindong tersenyum lemah, tidak seperti barisan pegunungan. Wilayah Suan Utara tidak diliputi kabut Yuan Power yang sangat menakutkan. Karena itu, dia secara alami melepaskan kecepatan penuhnya dan itu mungkin bagi mereka untuk mencapai kota kegelapan dalam sehari. Kalau begitu, ayo cepat. Master Istana secara bertahap diisolasi oleh para tetua. Sementara itu, mereka yang setia padanya, entah dihilangkan secara diam-diam atau dicegah untuk kembali ke kota kegelapan melalui berbagai cara. Jelas. Mereka berencana untuk bergerak dan memaksanya melepaskan posisinya selama upacara penyembahan. Chen Gui menghela nafas, Lin Dong mengangguk, dia merenung sejenak sebelum berkata, "Brother Chen Gui, dua monster tua yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi, apakah mereka yang terkuat di Darkness Palace? Sepertinya perjalanan mereka ke kota kegelapan tidak akan menjadi perjalanan yang damai. Dalam hal itu, mengingat karakter Lin Dong, ia secara alami ingin mengetahui tentang kekuatan lawan-lawannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Menurut apa yang aku tahu, kedua bangsawan itu memang individu paling senior di dalam Darkness Palace kita. Namun, kamu juga harus tahu bahwa Istana Kegelapan kami memiliki fondasi yang sangat dalam dan telah ada selama ribuan tahun. Oleh karena itu, bahkan aku tidak yakin apakah ada fosil seperti monster tua yang tersembunyi lebih dalam. Chen Gui merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Kemungkinan bahkan para tetua dari Darkness Palace tidak yakin tentang ini. Karena itu, apalagi perlu dikatakan tentang dia. Istana kegelapan bukanlah sekte biasa. Berdiri di sampingnya, Ling Qingzu tiba-tiba berkata dengan lembut. Istana kesucian tertinggi sembilan surga kita juga memiliki sejarah panjang. Oleh karena itu, Aku mendapatkan beberapa informasi mengenai Darkness Palace dari beberapa teks kuno. Petik 2. Pendiri Darkness Palace harus menjadi pemilik kedua simbol ancestral kegelapan. Selain itu, simbol leluhur kegelapan berbeda dari simbol leluhur lainnya. Simbol ancestral lainnya tersebar di seluruh dunia saat berbagai tuan mereka jatuh tertidur. Selanjutnya, mereka diperoleh oleh para ahli lainnya. Namun... Itu berbeda untuk simbol leluhur kegelapan. Sejak simbol leluhur kegelapan jatuh ke tangan generasi kedua dan ia mendirikan istana kegelapan, simbol leluhur kegelapan selalu tetap berada di dalam istana kegelapan. Itu adalah pusaka yang telah diturunkan bahkan sampai hari ini. Petik 2. Oh, Semburat Sok melintas di mata Lindong. Dia memiliki pemahaman yang paling mendalam tentang simbol leluhur. Setelah objek ilahi seperti itu muncul, itu pasti akan menarik banyak ahli dan itu bukan tugas yang mudah untuk menjaga simbol Ancestral. Salah satu contohnya adalah Kaisar Petir. Saat ia memiliki simbol leluhur Thunderbolt, ia akhirnya menjadi sasaran oleh Yimo yang mengakibatkan penghancuran gua petirnya. Jika bukan karena dia memiliki teknik yang kuat dan mampu menyegel Raja Yimo itu dan menciptakan dunia guntur untuk menyembunyikan simbol ancaman Thunderbolt. Kemungkinan simbol Ancestral Thunderbolt akan tersebar dan diperoleh oleh orang lain. Dengan demikian, itu adalah tugas yang sulit bagi Istana Kegelapan untuk terus mewariskan simbol leluhur kegelapan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya Istana Kegelapan. Kalau tidak, akan hampir mustahil untuk melakukan ini. Izinkan aku melihat dari generasi kedua. Simbol ancestral kegelapan telah diturunkan lima kali, dan Kintan harus menjadi pemilik keenam dari simbol ancestral kegelapan. Petik dua, Ling Kingzu melirik lindung dan berkata, "Karena Darkness Palace mampu menjaga simbol ancestral kegelapan selama bertahun-tahun, mereka pasti memiliki beberapa teknik rahasia. Namun, sepertinya Kintan belum menguasai teknik seperti itu. Kalau tidak, tidak mungkin para tetua itu berani memaksanya melepaskan posisinya." Petik 2. Karena itu, kita tidak boleh mengecewakan penjaga kita kali ini. Lindong memfokuskan matanya, sebelum dia mengangguk. Sepertinya dia telah meremehkan Darkness Palace sebelumnya. Bagaimanapun, wilayah Suan Utara hampir seluas wilayah Swan Timur. Namun, Darkness Palace tidak diragukan lagi adalah penguasa seluruh wilayah ini dan tidak ada faksi lain yang dapat mengancam dominasi mereka. Ini benar-benar berbeda dari wilayah Swan Timur di mana ada banyak faksi berdiri di atas. Bahkan, dari sudut pandang lain, ini mencerminkan kekuatan Darkness Palace. Namun demikian, aku ingin menyaksikan kekuatan penguasa wilayah Swan Utara. Lin Dong tersenyum, meskipun Darkness Palace bukan faksi biasa, dia tidak takut sama sekali. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia jelas merupakan elit di dunia ini. Sebagai ahli panggung samsara yang telah menyentuh reinkarnasi, juga sebagai master simbol tertinggi. Yang sebanding dengan seorang ahli tahap reinkarnasi, seorang ahli tahap reinkarnasi biasa tidak memiliki peluang melawannya. Faktanya, hanya para ahli tahap reinkarnasi yang pernah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi yang dapat menandingi dirinya. Lebih jauh lagi, sangat sulit untuk menemukan seorang ahli di level ini di dunia ini. Jika ada, dia kemungkinan besar adalah fosil seperti eksistensi yang sangat tua yang telah hidup sejak zaman kuno, seperti King Zi. Chen Bui diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat ekspresi tenang Lindong. Sampai sekarang, tidak mungkin dia bisa tahu apa kekuatan Lindung itu. Namun, dari cara dia berhasil dengan mudah membunuh dua tetua dari Darkness Palace, Chen Bui tahu bahwa Lindung pasti telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Dengan demikian, mungkin Lindong adalah satu-satunya yang bisa membantu King Tan sekarang. Ayo pergi, Lindong melambaikan tangannya dan berhenti berbicara. Segera, sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum energi mental yang perkasa kemudian mengangkat semua orang. Setelah itu, ruang di sekitar mereka secara bertahap menjadi terdistorsi pada saat berikutnya. Semua orang menghilang secara bersamaan dan mereka sudah 50 km jauhnya saat mereka muncul berikutnya. Tidak seperti wilayah Suan Timur, wilayah Suan Utara tidak memiliki banyak kerajaan yang berbeda. Sebagian besar tanah di wilayah ini dikelola oleh Istana Cabang yang didirikan oleh Darkness Palace. Sebuah Istana Cabang setara dengan raja sebuah kerajaan dan ada birokrasi yang sangat rumit di bawahnya. Dari sudut pandang ini, Pengelolaan wilayah Swan Utara oleh Darkness Palace lebih baik daripada cara mengelola wilayah Swan Timur. Tidak heran Darkness Palace dapat terus tetap sebagai penguasa wilayah Swan Utara. Meskipun ada jarak yang sangat besar antara puluhan ribu gunung besar dan kota kegelapan, waktu perjalanan sangat berkurang karena Lindung mampu merobek ruang kosong terpisah. Karena itu, pada pagi hari berikutnya, mereka sudah tiba di pinggiran kota kegelapan. Berdiri di atas gunung, Lindong memandang ke kejauhan. Kemudian, dia melihat sebuah kota besar yang membentang tanpa henti, terletak di daerah di depan tempat gunung dan sungai saling bersilangan. Itu tampak seperti tubuh setengah terbuka dari binatang buas kuno yang tersembunyi di bawah tanah, dan diam-diam berbaring rendah. Seluruh kota berwarna hitam, dan itu menimbulkan perasaan serius dan berat. Sementara itu, di langit di atas kota. Penghalang cahaya kegelapan menyelimuti seluruh kota. Di penghalang cahaya, ada simbol berputar yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, riak besar, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, menyebar dan menyebabkan ruang kosong untuk menunjukkan tanda-tanda distorsi. Mungkin untuk melihat lebih dari selusin gerbang kota yang jauh lebih besar. Pada saat ini, antrean besar orang sedang antri di luar gerbang kota. Sebelum mereka perlahan mengalir ke kota, ukuran kerumunan itu sangat mengejutkan. Kota ini tidak diragukan lagi yang terbesar yang pernah dilihat Lindong. Mengingat ukurannya, kemungkinan kota ini dapat dengan mudah menampung puluhan juta orang. Oleh karena itu, kota kegelapan memang layak menjadi markas istana kegelapan. Itu sangat megah dan tidak mengherankan bahwa perkelahian yang intens telah terjadi di dalam Darkness Palace. Atas posisi penguasa istana. Bagaimanapun, penguasa istana dari Darkness Palace pada dasarnya adalah tuan dari seluruh wilayah Suan Utara. Dengan membalik telapak tangannya, dia akan bisa mengendalikan kehidupan banyak orang. Upacara ibadah adalah acara akbar yang diadakan oleh Darkness Palace kami setiap tiga tahun sekali. Terlepas dari ukuran mereka, setiap faksi di wilayah Suan Utara harus datang dan membayar upeti. Jika seseorang tidak datang, anggota Darkness Judgment Hall akan mengetuk pintu mereka pada hari berikutnya untuk menghukum mereka. Chen Gui melihat kerumunan besar di luar kota sebelum dia berkata, "Olah pengadilan kegelapan itu tidak terdengar seperti tempat yang layak. Lin Dong mengerutkan kening setelah mendengar ini. Sementara itu, kemarahan tanpa sadar bangkit di hatinya. Lagi pula, ada begitu banyak tempat yang bisa dikunjungi las. Namun dia memilih untuk pergi ke tempat yang berdarah dan kotor. Ketika dia menyadari bahwa Lindong marah, Chen Gui hanya bisa tersenyum pahit. Karena yang terakhir membunuh ratusan murid Yuan Gate Elite di Unique Devil City, taktiknya juga sangat berdarah. Namun, ia menjadi sangat marah ketika mendengar bahwa Kintan melakukan hal yang sama. Saudara Lindong, karena upacara penyembahan, keamanan kota kegelapan akan berada pada titik yang paling ketat. Selain itu, penguasa istana telah ditahan dan para tetua itu harus memiliki kendali atas seluruh kota. Kemungkinan kita akan ditemukan jika kita masuk dari gerbang kota. Petik 2. Karena kita tidak bisa masuk dari gerbang kota, kita hanya akan langsung merobek formasi penjagaan kota dan masuk. Kata Lindong Acu Ta Acu. Formasi itu didirikan oleh penguasa istana pertama dari istana kegelapan kita. Jika kamu dengan paksa mencabik-cabiknya, Kemungkinan kamu akan segera memperingatkan orang-orang kuat di kota, kata Chen Gui tanpa daya. Meskipun formasi itu kuat, itu tugas yang sulit untuk menghentikan aku. Lin Dong tersenyum dan berkata, Brother Chen Gui, kamu dan Musa harus mengikuti aku ke kota. Semua orang harus tetap berada di luar. Petik 2 Ya, Chen Gui mengangguk, bagaimanapun. Mereka tidak banyak membantu bahkan jika mereka memasuki kota. Bahkan. Mereka malah bisa menjadi penghalang. Lindung melambaikan lengan bajunya. Kemudian, cahaya perak samar tersebar dari tangannya sebelum membungkus mereka berempat. Segera setelah itu, ruang di sekitarnya perlahan menjadi terdistorsi. Sebelum mereka berempat menghilang tiba-tiba, Chen Gui merasa kepalanya pusing. Namun, pada saat ia pulih, suara keras segera menyerbunya. Dia membuka matanya dan melihat bahwa mereka berempat sudah ada di langit di atas kota kegelapan. Di belakang mereka ada penghalang cahaya hitam, yang masih menyelimuti kota. Namun, itu tidak bereaksi terhadap entry mereka. Luar biasa, Chen Gui menghela nafas. Sebagai anggota Darkness Palace, dia secara alami tahu seberapa kuat formasi itu. Namun, Lindong bisa masuk sesuka hatinya. Kemampuannya benar-benar mengerikan. Lin Dong tersenyum, meskipun dia belum memperbaiki simbol ancestral tata ruang, masih mungkin baginya untuk menggunakan sebagian dari kekuatannya. Karena itu, tidak sulit untuk melewati formasi ini. Chen Gui melihat kekejauhan dan dia mengalihkan perhatiannya ke tengah kota kegelapan. Tiba-tiba, lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba naik ke langit dan tampak seperti kembang api besar. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram ketika dia melihat cahaya hitam. Upacara telah dimulai, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1232, dipaksa untuk mundur. Di tengah-tengah kota kegelapan yang besar, ada sebuah kotak yang terdiri dari batu hitam di mana banyak pilar batu hitam didirikan. Selain itu, pilar-pilar batu hitam ini semuanya ditutupi dengan nama-nama orang yang telah membuat kontribusi besar ke Darkness Palace. Pada saat yang sama, mereka juga mantan ahli top dalam Darkness Palace. Alun-alun ini disebut Darkness Square dan itu adalah tempat yang penting di Darkness City. Bahkan, tempat ini hanya dibuka setiap kali setelah upacara penyembahan dimulai. Selain itu, mereka yang diizinkan datang ke tempat ini, semuanya adalah individu dengan beberapa berdiri di wilayah Swan Utara. Tentu saja, kedudukan dan otoritas mereka diberikan kepada mereka oleh Darkness Palace. Saat ini, Darkness Square dipenuhi dengan lautan hitam orang yang membentang tanpa henti. Bahkan dengan jumlah orang yang begitu menakutkan berkumpul di sini, tempat ini sangat sunyi. Bahkan, tidak ada yang berani membuat suara sedikit pun. Sementara itu, sepasang mata yang tak terhitung dipenuhi dengan ketakutan. Ketika mereka melihat ke tengah alun-alun. Di tempat itu, ada sebuah altar hitam dan 10.000 ribu anak tangga batu juga. Di puncak tangga batu ada tahta hitam. Siapapun yang duduk di sana akan dapat mengabaikan seluruh darkness square. Dan siapapun yang menduduki kursi itu tampaknya akan menjadi penguasa seluruh wilayah Suan Utara. Saat ini, ada sosok cantik duduk di atas tahta di atas altar. Dia mengenakan jubah hitam dengan simbol emas misterius yang menutupi ujung jubahnya. Sementara itu, samar-samar orang bisa merasakan aura yang mulia dan elegan yang dipancarkan darinya. Dia memiliki wajah yang damai dan cantik, bersama dengan kulit putih salju. Alisnya berbentuk bulan sabit dan hidungnya tajam. Sepasang matanya yang dalam dan tenang muncul seperti langit malam terdalam. Di bawah penampilannya yang tenang dan damai. Ada misteri yang tak berujung dan menyebabkan seseorang menjadi mabuk tanpa sadar olehnya. Meskipun dia terlihat lebih dingin dan lebih dewasa dibandingkan sebelumnya, masih mungkin untuk melihat garis besar gadis muda yang cantik itu dari sebelumnya. Karena itu, siapa lagi yang dia bisa selain Kintan? Sampai sekarang, Kintan tidak lagi memiliki kebodohan muda yang sama seperti sebelumnya. Saat matanya bergerak, mereka tampak setajam pedang. Selain itu, ada juga haus darah samar yang mengalir di bawah mereka, menyebabkan jantung seseorang bergetar. Dia duduk di atas tahta saat dia mengamati lautan orang yang berdiri di Darkness Square. Kemanapun dia memandang, yang bisa dilihatnya hanyalah sosok-sosok yang rendah hati dan patuh. Bahkan, hampir tidak ada yang berani menatap langsung padanya. Wanita muda yang hidup dan lembut dari sebelumnya sekarang telah menjadi tuan asli dari wilayah Swan Utara. Setiap keputusannya dapat dengan mudah menentukan kehidupan puluhan ribu orang, dan dia memiliki otoritas absolut. Duduk di atas tahta, dia menggunakan matanya yang dingin dan keras untuk mengamati seluruh tempat sebelum akhirnya dia mengangguk. Biarkan upacara penyembahan dimulai, banyak suara keras dan jelas yang dibungkus dengan Yuan Power menyebar ke kejauhan dan bergema di tempat itu tepat setelah dia mengangguk segera. Sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke langit, dan itu tampak seperti pesta besar yang akan dimulai. Berdiri di Darkness Square, para pemimpin berbagai faksi di wilayah Suan Utara mulai muncul satu demi satu. Setelah itu, suara hormat mereka menyebar di tempat ini seperti gelombang. Kepala Sekte Mang Utara telah datang dengan anggota aku untuk menghormati selamat atas upacara tersebut. Master istana Maha Kuasa, dan kami semua berjanji setia kepada kamu. Petik 2, Kepala Gunung Great Snow Mountain berharap bahwa cara mengesankan dan bermartabat dari master istana akan bertahan selamanya, dan bahwa kamu akan selalu tak terkalahkan. Upacara ibadah adalah acara akbar yang memengaruhi seluruh wilayah Suan Utara. Faktanya, para pemimpin 80% dari faksi di wilayah Suan Utara akan secara pribadi muncul setelah itu. Mereka akan menyapa tuan istana seolah-olah mereka adalah bawahannya. Apalagi, tidak ada yang berani ketinggalan acara ini. Dengan demikian, para ahli yang berkumpul di alun-alun ini kemungkinan terdiri dari 60 kekuatan tempur wilayah Suan Utara. Dan skala acara ini benar-benar mengerikan. Banyak tangisan penuh hormat bergema di seluruh lapangan. Namun... Sosok bangsawan yang duduk di atas altar tidak mengungkapkan emosi sedikit pun di matanya. Sebaliknya, dia hanya melihat sekeliling sebelum dia memusatkan perhatiannya di depan Darkness Square. Di daerah itu, ada banyak tokoh yang duduk diam di sana. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua dengan rambut putih dan jubah yang mereka kenakan, menunjukkan bahwa mereka memiliki status yang luar biasa di dalam Darkness Palace. Pada saat ini, Selama acara yang sedemikian megah, mata mereka semua tertutup dengan lembut. Sementara itu, tidak ada dari mereka yang memandang dengan hormat ke sosok di atas altar. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan melengkungkan bibir. Jelas, mereka tidak menyetujuinya. Ada dua sosok yang sangat tua, yang sepertinya akan mati di depan kelompok ini. Keduanya memiliki rambut putih kepala, dan wajah mereka dipenuhi parit yang dalam. Saat ini, kepala mereka diturunkan dengan lembut dan sepertinya mereka tertidur. Duduk di atas tahta, ketika mata King Tan menyapu kedua sosok ini, pupil matanya yang dingin mengeras sedikit. Setelah itu, dia perlahan mengepalkan tangan kecil di bawah lengan bajunya, sebelum niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Upacara ibadat yang rumit berlanjut dan suara-suara penuh hormat terdengar di seluruh tempat. Namun, semua orang dapat merasakan bahwa upacara penyembahan kali ini tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Para pemimpin dari berbagai faksi diam-diam mengamati Darkness Square. Setelah itu, mata mereka berhenti pada sekelompok tetua tepat di depan. Kemudian, mereka memutar mata mereka dan melihat sekeliling altar. Di daerah itu, ada sosok pakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya dan ada bau darah yang keluar dari tubuh mereka. Sementara itu, ada juga wajah hantu ganas dengan pedang panjang hitam yang menusuk jauh ke kepalanya, di pakaian hitam mereka. Karenanya, mereka tampak sangat menakutkan. Setiap faksi di wilayah Swan Utara tahu tentang pasukan ini dan mereka semua sangat takut pada mereka. Ini karena mereka mewakili Departemen Paling Berdarah dan Paling Kuat di Darkness Palace, Darkness Judgment Hall. Saat ini, Kelompok individu yang kuat dari Darkness Judgment Hall ini telah membentuk pertahanan ketat di sekitar altar. Sementara itu, arah yang mereka hadapi adalah secara kebetulan daerah di mana para tetua berada. Jelas, sepertinya mereka menjaga sesuatu. Seluruh Darkness Square ditutupi oleh suasana yang aneh. Beberapa pemimpin diam-diam berbalik untuk saling berhadapan. Kemungkinan mereka telah mendengar beberapa rumor juga. bahkan. Mereka tahu bahwa upacara penyembahan kali ini kemungkinan besar akan sangat kacau. Namun, ini berdampak kecil pada mereka. Lagi pula, tidak masalah apakah Istana Kegelapan ada di tangan penguasa istana saat ini atau Dewan Tetua. Itu karena mereka tidak memenuhi syarat untuk menentang Istana Kegelapan yang besar. Oleh karena itu, yang harus mereka lakukan kali ini adalah siaga dengan taat dan menonton pertunjukan. Ujian hormat secara bertahap terhenti lama kemudian. Setelah itu, suasana di sekitarnya tiba-tiba menegang setelah keributan mereda. Di atas altar, dua tetua berjubah hitam berdiri di kedua sisi tahta. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Kingtan yang saat ini duduk di atas tahta. Setelah itu, mereka mengayunkan tangan mereka dengan lembut. Selamat datang tablet leluhur. King Tan perlahan berdiri dari tahta sebelum dia menggerakkan kakinya. Kemudian dia mengepalkan tinjunya sebelum dengan lembut menginjak tanah. Berdengung, suara mendengung muncul dari pilar batu hitam yang tak terhitung jumlahnya berdiri di alun-alun. Setelah itu, banyak lampu hitam melesat ke depan sebelum mereka bersilangan di langit di atas alun-alun. Kemudian mereka berubah menjadi tablet batu hitam besar. Sementara itu, Nama-nama penguasa istana sebelumnya semuanya diukir pada tablet itu. Banyak individu yang berdiri di alun-alun berlutut segera setelah tablet batu itu muncul. Bahkan, bahkan para tetua di dewan tetua sedikit membungkuk. Satu-satunya pengecualian adalah dua tetua berdiri di depan, yang hanya menundukkan kepala mereka. Di atas altar, Kingtan membungkuk sedikit ke arah loh batu. Setelah itu, tablet batu itu bergetar. Kemudian. Tangga gelap membentang ke depan dan akhirnya terhubung ke altar. Tuan Istana, tolong sembahlah para leluhur. Dua tetua berjubah hitam di samping tahta berteriak serempak, sementara kegembiraan liar naik di mata mereka. Setelah upacara ibadah ini selesai, posisi Kintan sebagai penguasa istana akan disemen dan tidak ada yang akan bisa menentangnya. Kedua tetua yang berdiri di depan Dewan Tetua akhirnya membuka mata mereka yang tertutup. Setelah itu, mereka dengan lembut mengulurkan tangan mereka yang tersembunyi di balik lengan baju mereka sebelumnya. Ketika dia melihat pemandangan ini, kilatan dingin melintas di mata si tetua yang duduk tepat di belakang mereka. Kemudian, dia mengangguk dengan lembut sebelum dia berdiri dan berteriak, tunggu. Teriakannya segera menyebabkan suasana seluruh alun-alun menjadi tegang. Segera, hati orang yang tak terhitung jumlahnya mulai berdebar liar. Apakah ini akan dimulai? Tetua pertama, mengapa kamu menghentikan penguasa istana untuk menyembah? Ekspresi kedua tetua berjubah hitam itu tenggelam ketika mereka melihat ini. Setelah itu, mereka berteriak dengan suara keras, "Pria tua itu, yang dipanggil sebagai tetua pertama, melirik keduanya dengan ekspresi gelap dan dingin." Setelah itu, matanya tertuju pada Kintan sebelum dia berkata dengan suara acuh tak acuh. Menurut aturan istana kami, hanya master istana yang didukung dengan suara bulat oleh dewan tetua yang memenuhi syarat untuk menyembah leluhur kami. Namun, aku percaya bahwa penguasa istana yang baru belum memenuhi kriteria ini. Petik 2. Ekspresi kedua orang tua berjubah hitam berubah ketika mereka berbalik untuk melihat Kintan. Kintan menggunakan matanya yang sedingin es untuk menatap sesepuh pertama. Setelah itu, suaranya yang dingin terdengar Tetua pertama, Tuan secara pribadi menyerahkan posisi Tuan Istana kepada aku sebelum kematiannya. Menurut aturan, perintahnya melampaui perintah Dewan Tetua. Kamu mengklaim bahwa Kepala Istana sebelumnya menyerahkan posisinya kepada kamu tepat sebelum dia meninggal. Namun, ini hanyalah akun sepihak dari kamu, berdasarkan informasi yang aku peroleh. Kamu meluncurkan serangan menyelinap pada penguasa istana sebelumnya ketika ia mencoba untuk menerobos ke tahap reinkarnasi. Menyebabkannya gagal sebagai hasilnya. Selain itu, kamu menyambar simbol nenek moyang kegelapan dan berusaha untuk mengambil kendali istana kegelapan kita. Tetua pertama tertawa dan berkata, "Gel, kamu mungkin masih muda tapi kamu benar-benar kejam. Bahkan, kamu bahkan berani membunuh guru kamu sendiri. Jika posisi penguasa istana benar-benar jatuh ke tanganmu Aku khawatir nenek moyang istana kegelapan kita tidak akan bisa beristirahat dengan tenang Petik 2 Tetua pertama Beraninya kamu bertindak tidak sopan terhadap tuan istana Jika dia tidak menerimanya secara pribadi dari penguasa istana Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk mendapatkan simbol keleluasaan kegelapan? Bahkan Apakah kamu berpikir bahwa adalah mungkin untuk merebut warisan Tuan Istana? Seorang tetua berjubah hitam berteriak dengan keras. Ku, semua orang di dunia ini tahu bahwa seseorang hanya bisa mendapatkan warisan orang lain hanya jika dia mau. Kamu berusaha memfitnah penguasa istana dan ini merupakan pelanggaran serius. Tetua berjubah hitam lainnya berkata dengan suara berat. Ketua istana sebelumnya sangat mempercayai gadis itu. Siapa yang tahu jika dia menggunakan beberapa trik kotor untuk mendapatkan simbol leluhur kegelapan dan warisannya. Petik 2. Tetua pertama melambaikan tangannya. Segera setelah itu, dia memutar matanya dan berkata, Selain itu, kamu harus menyadari bahwa seseorang harus memiliki dua benda suci dari istana kegelapan kita untuk menjadi penguasa istana. Mata Kintan sedingin es. Tepat, simbol kuno perlahan muncul di antara alisnya. Setelah simbol itu muncul, seluruh tempat berangsur-angsur menjadi gelap, sebelum fluktuasi kuno yang tak terlukiskan menyebar. Itu adalah fluktuasi dari simbol Ancestral Kegelapan. Ketika tetua pertama merasakan fluktuasi itu, kilatan serakah melintas di matanya. Segera setelah itu, dia terkekeh. Simbol Ancestral Kegelapan adalah salah satunya. Tapi, bagaimana dengan yang lain? Petik 2 King Tan mengulurkan gioknya seperti pergelangan tangan dari lengan bajunya. Kemudian, dia mengepalkan tangannya, sebelum cahaya hitam perlahan-lahan berkumpul di tangannya. Akhirnya, mereka berubah menjadi sabit hitam yang benar-benar gelap, yang ditutupi dengan simbol-simbol misterius. Banyak penonton langsung merasakan hawa dingin ke arah mereka ketika sabit besar itu muncul. Bahkan, seolah-olah sabit hitam itu adalah sabit dari malaikat maut. Ini adalah objek suci kedua dari Darkness Palace, The Darkness Saints Kite, yang berada di peringkat kelima pada peringkat objek Dewa Kuno. Tetua pertama, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? "Kintan memegang sabit hitamnya dengan ekspresi dingin, berkat langit yang gelap. Dia tampak seperti dewa kematian." Wajah tua-tua pertama bergetar sedikit ketika dia melihat sabit hitam besar di tangan Kintan. Segera setelah itu. Dia berbalik dan melihat ke arah dua tetua di depan. Setelah dia melakukannya, kedua tetua itu perlahan membuka mata mereka yang tertutup. Kemudian, mereka menatap Acuh pada kintan, sebelum suara yang benar-benar tanpa emosi terdengar di tempat itu. Gadis kecil, apakah kamu yakin bahwa Dark Nisein di tangan kamu sudah lengkap? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.